Ini sepupunya Bunda Lesi Ciora Masya Allah sedang berulang tahun Barakallah fi Umrik untuk Bibi Indi mudah-mudahan sehat selalu Bahagia terus dan mudah-mudahan Tentunya dilancarkan Apapun yang dilakukan Apalagi sebentar lagi ya mau menikah Mudah-mudahan acara pernikahan Bibi Indi juga diberikan Kelancaran amin begitu banyak juga nih Tentunya doa baik diberikan Diantari dari kontini haria Di, di underscore 27 mengatakan Bilujang tepang tahun Bibi Indi, panjang Yuswa, tur barokah, mugi ayadina kesehatan, kebagjaan lancar, dinasaga laru, urusan Amin, masya Allah. Tentunya kita lihat juga persahabat di warga ayah kejora kemarin mengunggah video persahabat ya sedang merayakan ulang tahun dengan Bibi Indi, masya Allah, calon pengantin katanya persahabat ya, selamat ulang tahun kata ayah doakan yang terbaik untuk keluarga besar bunda lesti mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik selanjutnya persahabat disimak juga ini ada video yang sangat menggemaskan sekali ya jadi tahu banget nih warga konoha jailnya abang ini nurun dari papanya perhatikan ya persahabat di video ini ketika papa bilar memberikan makan kepada baby L, tapi makanannya ditarik lagi nih persahabat ya ini kita mengingatkan sekali dengan BBL yang saat Papa Bilar minta makan sama BBL Dan kita lihat saat mau disuapin, ditarik lagi sama BBL Ini lucu dan sangat menggemaskan sekali Masya Allah para sahabat Jadi tahu betul ya untuk warga Konoha, jailnya Abang L ini nurun dari siapa? Pastinya dari papanya Hingga komentar pun memang banyak sekali juga diberikan di antaranya peresapan dari akun Instagram Priyono 121398. Di situ mengatakan saat dulu dalam hati-fati tunggu pembalasan kupah dan jailnya yang sekarang katanya itu peresabatnya. Ada juga tanggapan Nuriani 9436 Sudah beberapa hari nggak lihat kebersamaan mereka Pada kemana kangen cuma lihat bilar aja katanya itu. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Yani Mulyani 1069 Dulu ayang Fatih nggak bisa protes, digituin sekarang papanya yang protes. Katanya tuh, "Masya Allah, inilah kebahagiaan yang tentunya selalu kita dapatkan dari *Leslar Family*, mudah-mudahan sehat, rukun, bahagia, dan sakinah mawaddah warohmah buat rumah tangga Lesti Bilar." Kemudian, persahabuan berikutnya kita lihat juga nih tentunya dudukan mobil yang luar biasa yang dimiliki oleh papa bilar berjejer dengan tentunya mobil sport yang lainnya dengan sahabat sahabatnya makin kagum dan bangga persahabatnya circle nya papa bilar memang luar biasa mudah-mudahan tentunya selalu dipermudah segala apapun urusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita makin bangga makin kagum dengan sosok Lesti maupun Rizky Billar. Kemudian juga, para sahabat, selanjutnya diingatkan kembali ya bukan hanya ada Tia satu lagu barunya Bunda Lesti yang akan muncul besok. Ada juga acara Return, Zaskia Sungkar dan Zaznir Ramadan Ramadansa 2023. Ini bakal live, para sahabat, ya. Ada live streaming juga di acara Return ada live Instagram juga di akun Zaskia Sungkar 15 hari Jumat besok. persahabat jangan sampai lupa dicatat. tentunya besok bakal banyak sekali vitamin dan banyak sekali cidukan yang tentunya membuat kita bahagia dan pastinya banyak banget kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar of Family. Hanya bisa mendoakan yang terbaik, hanya bisa mendukung dan mensupport apapun yang dilakukan oleh Leslar. Tentunya terus Kompak buat warga Konoha, semangat untuk selalu trendingkan lagu-lagu barunya Bunda Lesti. Semangat booming, semangat trending buat kita semuanya. Dan tentunya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.